Belum masa kejayaan Ederson di bawah mistar gawang City Fans setia Manchester City tentu saja ingat dengan kiper legendaris yang satu ini, Joe Hart Refleks yang bagus dan semangat yang membara di dalam lapangan Membuat kiper ini disegani oleh fans City Ia membantu The Citizens memenangkan 2 Premier League 1 FA Cup dan 2 Piala Liga selama 12 tahun membela City Ia juga memenangkan 4 Golden Glove di Premier League dia terus jadi kiper utama di bawah berbagai pelatih. Namun semuanya berubah saat Guardiola tiba pada tahun 2016. Sejak 2007, ia sudah menjadi kiper nomor satu di Manchester City dan tim nasional Inggris beberapa tahun setelahnya. Tidak dipungkiri, Hart berperan sangat besar dalam kesuksesan Manchester City di era Sheikh Mansur. Ia seringkali membuat penyelamatan gemilang selama berseragam City. Salah satu performa terbaiknya adalah ketika City bertemu Barcelona di 16 besar Liga Champions musim 2014-2015. Di leg pertama ia menyelamatkan penalti Lionel Messi. Di leg kedua ia melakukan 10 penjelamatan gemilang. Meskipun akhirnya City harus tunduk di laga tersebut, tetapi ia sukses membuat Lionel Messi frustasi hingga tersungkur. Dia fenomenal. Dia menyelamatkan semuanya, ujar Lapulga setelah laga tersebut. Dikala itu ia sedang berada di puncak karirnya. Namun semuanya berantakan ketika Guardiola datang di tahun 2016. Guardiola secara terang-terangan tidak menginginkan Jasa Johar Hart. Guardiola menganggap teknik kaki dari Hart terlalu lemah. Ia menginginkan kiper yang memiliki teknik kaki yang bagus. Di musim itu juga Guardiola memboyong Claudio Bravo dari Barcelona yang dianggap cocok di sistem bermainnya. Hart pun tergusur jadi kiper ketiga di bawah Bravo dan Willy Caballero. Semenjak kejadian itu ia sulit untuk kembali ke performa terbaiknya. Ia pun akhirnya dipinjamkan ke Torino dan West Ham, tetapi performanya menurun drastis. Bersama Torino, ia kebobolan 62 gol dari 36 pertandingan. Bersama West Ham, ia menjadi kiper kedua di bawah Adrian. Ia juga terdapat dari tim nasional Inggris. Dalam interviewnya bersama podcast In the Steve ia membeberkan detail percakapan dengan Guardiola pada tahun 2016 tersebut. Saya ingin masuk ke ruangannya dan berbicara. Dia sangat memahami latar belakang saya dan sangat memahami cara saya bermain. Percakapan itu berlangsung selama dua jam dan dia berkata bahwa kita tidak bisa bekerja sama dan saya tidak setuju. Hart sempat ingin mempertahankan posisinya. Ia yakin bisa mengembangkan diri untuk jadi kiper yang diinginkan pelatih. Namun semangatnya terhenti setelah mendengar jawaban Guardiola. Dia berkata, saya akan jadi orang pertama yang terbukti salah. Tetapi yang saya lihat dalam diri anda bukanlah yang saya inginkan dari kiper saya. Saya menjawab, lebih adil jika saya diberi kesempatan. Dia menjawab, tentu anda akan diberi kesempatan, tetapi akhirnya anda tahu bahwa sudah ada keputusan. Ujar Hart. Hart sempat membela Berli dan Tottenham, namun semuanya berujung kegagalan. Pelatih Tottenham pada saat itu, Nuno Espirito Santo secara terang-terangan berkata bahwa ia tidak membutuhkan jasa Johar. Terbaru, ia diboyong oleh Celtic pada Agustus 2021 dan pelan-pelan mulai bangkit kembali. Ia membantu timnya menjuarai Piala Liga Skotlandia Desember lalu. Apapun yang terjadi, Johar akan selalu dikenang sebagai legenda Manchester City dan memiliki andil besar dalam membawa City menjadi tim kuat seperti sekarang.